Selalu bersinar, membuka ruang hati, berkata: "Gersang itu pastikan." Kali nah, ini takkan beri. tetap di sini tetap setia bersamamu saat bumi petiwi teteskan air mata Hari ini takkan pernah terganti Ku merah Tetap saja bersama. tetap setia bersamamu saat bumi bertiwi teteskan air mata